Halo semua, selamat datang di channel saya Nama saya Ahmad Faridong Umur 19 tahun hobi saya nonton Nonton film, kartun, anime, atau yang lain Di video pertama ini, aku hanya memperkenalkan diri Dan memperkenalkan channel saya jadi di channel saya ini saya akan melakukan kuliner, wisata, review dan lain-lain. Jadi terima kasih sudah menonton, jangan lupa ikutin terus video-video saya. Terima kasih semua.